Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anak Bariansku Bagaimana kabarnya? Insyaallah kita selalu diberi Allah kesehatan Amin Pada pertemuan kali ini Kita akan uh, membaca Fawati Husuar pada surat al qasas uh. Budilahimina syukur nirojim Bismillahirrahmanirrahim Tosimim kitabil mubin min Musa wa Fir'aun Nah, bagaimana sudah bisa kan membaca fawati huswar pada surat Kalkosos? Jangan lupa dipraktekkan bersama ayah bunda di rumah. Baik kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis Alhamdulillahirrabbilalamin Subhanakallahumma wabihamdik Ashhadu Allah ilaha illa Anta astaghfiruka wa atubu ilaik Pesan ustazah Salah tepat waktu Patuh kepada orang tua Belajar di rumah, jangan lupa membaca Al-Quran, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Ustadzareni akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.